Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti lovers, di lovers, serta leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian. Diva TV akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Ajang Jukes Indonesia Music Award 2021 Tentunya di bawah BTS persahabat ya kita gempur, kita kompak, kita solid Untuk kucukin persahabat ya mudah-mudahan Leslie Kejora bisa mendapatkan penghargaan Dalam acara Jukes Indonesia Music Award 2021 postingan tersebut tentunya telah diripost oleh akun Instagram Virus Les, larar sebuah kalimat caption info juga Dikatakan di situ yuk bisa yuk gempur pucukin Semangat bismillah buat Leslar lovers yang di luar negeri ataupun di Indonesia Yang mau ikut vote bersama at l2w.id dengan cara beli koin Buat yang mau ikutan bisa DM bufir ya hashtag Leslar Tuh sahabat ya ada informasi dari virus Leslar tentunya untuk mendukung Lesti Kejora dalam acara Ajang Jukes Indonesia Music World 2021 Mudah-mudahan Lesti Kejora mendapatkan penghargaan Persahabat ya Tentunya tinggal selangkah lagi untuk menduduki Posisi pertama Ke kabar berikutnya Persahabat ada info spesial bahagia juga Tentunya dari Bu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi menginfokan kabar bahagia bahwa tentunya puncak kisah cinta Lesti dan Bilar acara restu keluarga Leslar hari Minggu tentunya jamnya jam setengah tujuh malam bersahabat ya jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan tentunya diingatkan kembali oleh Bu Harsiwi Ahmad tentunya hari Minggu tanggal 13 Juni kita akan bersama-sama menyaksikan acara sakral lamaran Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut, Waharsi menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan enam hari rasa enam bulan ya sahabat sabar ya tinggal hitungan hari kita dapat melihat para kesayangan lamaran. Kira-kira ke -kira Rizky Bilal akan ngomong seperti apa ya ketika melamar Dedek Leslie Kejoran dan disaksikan seluruh keluarga kedua calon mempelai nanti pasti deg-degan sekaligus penuh haru siap-siap tisu. Dia juga persahabat, hehehe tidak hanya pesta lamaran Leslar saja Tentunya kita pun akan ikut melihat momen restu keluarga Leslar yang akan disiarkan live eksklusif pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Tentunya jam setengah tujuh malam, makin penasaran Tentunya seperti apa rangkaian acara tanggal 13 Juni nanti Tentunya jangan sampai lupa nanti kamar sahabat ya Kabar dan info terbarunya seputar tentunya persiapan acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan Yang mana tentunya info spesial juga buat kita Jangan sampai lupa persahabat yang saksikan sinetron JWB 2 tentunya di Antv jam 9 malam kita semangat untuk selalu mendukung karya dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada unggahan atau postingan spesial. Tentunya ini spesial banget buat kita semua para fans. Kobas atau Bang Basuki Surojo tentunya akan memberikan kado mewah untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Di sini ada sebuah postingan bantu Kobas tentukan kado pernikahan Lesnar, kira-kira kado yang cocok untuk pernikahan Lesnar apa ya? Tentunya di sini ada pilihannya ada emas, mobil mewah, berlian, dan uang tunai. Ini bukan kaleng-kaleng, tentunya Kobas akan memberikan hadiah. Spesial, tentunya para sahabat yang Untuk pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Kita semakin semangat para sahabat, ya Tentunya banyak sekali dukungan Serta doa dari orang-orang hebat Yang selalu mensupport buat hubungan idola kesayangan kita Salah satunya tentunya Kobas Yang selalu memberikan dukungannya Untuk pasangan viral Pasangan fenomenal Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya juga ada unggahan spesial dari IGS-nya Kak Nova Para sahabat yang kita lihat aja nih tentunya Kak Nova post kembali postingan dari Kak Indah Para sahabat ya yang mana -tanya sudah ada di bandara Di sini kita melihat sebuah kalimat caption Jakarta nggak sabar mau ketemu sama sayang-sayangku Nova Pratiwi Lani Amanda Sabar-sabar nikmati fasilitas hotel aja Dia eh, jadi kau berbahan wow Tentunya bakal ada kumpul keluarga Leslar Pak sahabat ya, makin gak sabar menantikan kejutan bahagia Kejutan baru dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar untuk kita semua para fans Tentunya doakan yang terbaik saja untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan dilancarkan urusannya Dan tentunya dilancarkan acara lamaran nanti kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia malam hari ini dari idola kesayangan kita. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bapak minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.